Selamat pagi Teruna, Sobat Teruna untuk pagi hari ini Kak di sini akan mengajak Sobat Teruna untuk bersatu Memang ini hari Sabtu, masih pagi Tetapi Daniel mau mengajak teman-teman semua untuk tidak malas-malasan Dan kita membaca firman Tuhan bersama-sama Mari kita siapkan alkitab kita dan kita berdoa dulu ya Mari kita satu dalam doa Tuhan Yesus terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur untuk Hari ini hari yang indah Engkau telah ciptakan buat kami, Engkau pimpin kami untuk kami bisa e, membaca firmanmu, mengerti firmanmu. Dalam Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan Sobat Runa membaca kitabnya, yaitu dari Matius, pasal yang 24, ayat yang 37-4. Kak Gardin akan bacakan, silakan Sobat Runa bacalah dalam hati, ya. Matius 24, ayat 37-44. hingga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 karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga, sobat runah, manusia diciptakan oleh Tuhan dan kepada semua ciptaannya diberikan keselamatan, pertolongan, dan berkat yang sama. Sikap dan karakter dan gaya hiduplah yang membuat hasil dari penerimaan aspek keselamatan, pertolongan, dan berkat itu bisa berbeda-beda. Ada pribadi yang berusaha sungguh-sungguh untuk menjalani hidup sesuai ajaran Tuhan Yesus, apa ada juga yang setengah-setengah, penuh dengan kepalsuan, atau bahkan ada yang tidak mau sama sekali. Karena manusia dapat saja tertipu oleh berbagai tipu daya, sehingga sulit untuk membedakan pribadi yang sungguh-sungguh untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran Tuhan, atau setengah-setengah, penuh kepalsuan, berikan yang tidak mau sama sekali. Akibatnya, perilaku saling menjatuhkan, menyesatkan, memanfaatkan, menyakiti, menipu di antara sesama manusia itu sering terjadi dan berakhir dengan penderitaan. Sobat runa, apakah kita adalah pribadi yang sungguh-sungguh mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan atau setengah setengah atau tidak bersedia sama sekali? Banyak kita yang tahu jawabannya. Misalnya kita sungguh-sungguh menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tetap waspada agar tidak tertipu permainan dunia. Kalau kita setengah-setengah penuh kepalsuan dan tidak mau sama sekali menjalani hidup sesuai kehendak Tuhan, maka berkatnya tidak. Manusia dapat kita tipu dengan tutur kata yang indah, wajah yang memesona, gaya hidup dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak. Tuhan mengenali hati kita. Karena itu, mari tingkatkan dan perbaikilah perilaku serta sikap hidup kita. Karena dengan demikian. Kapanpun Tuhan meminta pertanggungjawaban, kita siap. Jangan sampai kita menyesali hidup terlalu indah ini untuk dijalani karena lebih memilih menjalaninya dengan penuh bohongan, kesombongan, dan keras kepala. Mari manfaatkan setiap detik, menit, jam dalam hidup kita untuk bertumbuh menjadi apa? Menjadi pribadi yang mengasli Tuhan Yesus dan terus memacu diri. Menjadi pribadi yang inovatif, produktif, dan inspiratif. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk peringatan darimu ya Tuhan. Untuk kami bisa menjadi teruna-teruna yang sesuai dengan kehendakmu. Teruna-teruna yang asli, bukan yang palsu. Teruna-teruna yang mau mengikuti kehendakmu. Ampuni kami ya Tuhan, di mana kadang-kadang kami masih suka jatuh, kami masih suka malas untuk menuruti kehendakmu. Kami minta ampun untuk semuanya itu. Mampukan kami ya Tuhan untuk bangkit kembali lagi. Untuk kembali menuruti apa yang engkau perintahkan kepada kami. Untuk kembali menyadari bahwa kasih karunia mula yang menyelamatkan kami. Bukan perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan melakukan aktivitas kami pada hari ini. Biar engkau tetap sertai. Dalam Yesus kami harus berdoa dan bersyukur. Baiklah sahabat Runu. Demikian renungan kita ya pada pagi hari ini. Tetap semangat. Dan tetap sehat. Selamat pagi.